Boro, boro cari duit, gerakan sulit Karena takut terjangkit, ekonomi semakin terjepit Seperti terjebak di luar sempit. Orang-orang kecil semakin menjadi kirit Karena orang-orang besar menghimpit Segalanya yang rumit, semua terasa semakin pahit Tak banyak yang bisa kulakukan selain melalui banyak peluang tetap penuhi semua kebutuhan Karena ada pemahas ke sementara pengeluaran terus-terusan mau ya, gara-gara perusialan, aku berada dalam tekanan Semua sesuai harapan, ditampar oleh kenyataan Hidup terus memberi banyak pertanyaan Ada pilihan, aku harus menjalaninya untuk mendapatkan jawaban